Kita lihat persahabat ya Momen ketika Lesti dan Bila peserta ke tim Lestler Entertainment Ini lagi belanja es krim ya Kali ini Yang dikerjain adalah Ibu Maladewi Dewi Dia ya saat membeli es krim Wah, wow, Gemes banget persahabat ya, Apalagi kita melihat Oh di kece keceparah nih Lesti kejoran reski Bila Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat Selalu diberikan kebahagiaan Amin Ya Robbal Alamin berikutnya para sahabat kita lihat juga keunggahan di si Kejora, satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto cantik dan keren banget para yang memakai jaket warna merah Masya Allah luar biasa, tentu banyak sekali pujian yang diberikan dari para sahabat yakni Tepitri Kalina juga memberikan komentar yang sangat positif, sehat-sehat neng -sehat, cantik dan baby aleslan junior Masya Allah indahnya di sana kata Tepitri dan di DLST pun menunjukkan sebuah kalimat caption di postingan tersebut Buat cerita ke anak nanti Eko harap Wow, Masya Allah banget Yang luar biasa di DLST Bejora Tentu memposting foto ini Buat cerita ke anaknya nanti persahabat ya. Mudah-mudahan Tentunya semuanya dipermudah Dan semuanya diperlancar Untuk persalinan di DLST Bejora Amin ya, Amin dan berikutnya juga komentar yang diberikan dari akun Lesler Kendari 01 mengatakan Bismillah sehat selalu bunda Baby El kesayangan semoga semua doa doa kita di Ijabah Leslie Gejorah Rizky Bilar Amin mudah-mudahan persahabatnya doa baik dari kita semua di Ijabah tentu kita sebagai fans sejati tetap kompak dan tetap solid mendukung idola kita. Dan untuk berikutnya, para sahabat di sini ada momen yang luar biasa, cute banget dari kakak Bilar dan tidak lesi kejora saat makan siang di Turki. Para sahabat, dia ya, perhatikan ketika like Instagram merajut Kita lihat di momen ini, para sahabat, ya, ada sebuah pelayan restoran di Turki. Ini memberikan makanan kepada Lesti kejora. Para sahabat, ya, dan tentu di situ perhatikan raut wajah kakak. Bilar para sahabat, ya, yang melihat ke wajah pelayan tersebut ini kakak Bilar cemburu persahabatia saat tidak latih kejora disuguhkan makanan wow cute banget disontak para tim ini ketawa bahagia saat melihat cemburunya Rizky Bilar persahabatia perhatikan Masya Allah ini luar biasa cute banget persahabatia Masya Allah luar biasa mudah-mudahan tentunya selalu memberikan kebahagiaan terus untuk kita semua amin ya rabbal alamin Momen ini diunggah kembali oleh akun Family Anuskan 23, ada kalimat caption pun dituliskan, ada yang cemburu nih, katanya tuh bersahabat ya, lagi-lagi kita dibuat mengetahui bahagia oleh kelakuan Rizky Pilat. Kita masih menunggu kabar baik dan kejutan selanjutnya bersahabat Yang mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin bahagia langsung disuguhkan dari idola kita, atau stay tune dan penonton channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.